Di channel gua Kristu kita channel guys guys Sekarang gua akan react dari uh, requestan teman-teman dari DM Instagram nih guys ini Woods Juliet Chaser Ini udah lama nih guys 12 Oktober 2021 Gak lama lah sih lebay banget sih gua Tapi pasti masih tahun ini guys Tapi gua telat aja nih masih bulan kemarin guys ya Oke okay guys ini Woods Juliet Chaser Kayaknya gue udah pernah nge-react belum ya Woods Kayaknya belum nih guys ya. Kayaknya iya belum Oke okay guys sebelum kita mulai kita jadiin dulu guys Ceplok! Oke okay guys, seperti biasa gue penasarnya guys, ini ada apa aja guys di sini guys Woods, oke okay, di kan, Poklenos, Music Atas nama, Yuehua Entertainment Korea Waduh ini ya kayaknya gue belum pernah ngeriak guys ya sih guys ya Jadi gue makin penasaran guys seperti apa lagunya guys, kita langsung mulainya guys Satu, dua, ceplok Ceplok, kagak bisa, nah Oke okay. Oke okay, masih ambience Suara kebakar guys Wah, wow, peatnya bagus. IP, ya. Ibi di combine sama kayak suara-suara synth -suara gitu. Ada vokal chop juga gue denger, guys. Wow. Wow. <laughs> Asik musik-musik 80s gitu, guys. Ya. Ah, bagus banget. Ih, penggunaan River Plate juga bagus, guys. Jadi, dimensi vokal tuh depan tapi rada ke belakang. Gimana tuh, guys? Antri, ah, wah, copet banyak, guys. Ih, rese itu udah build build nih, guys. Failnya bukan, bukan drum biasa, guys, ya, tapi lebih kanan, sketsnya, guys. Bagus banget sih, copet bagus. Keren-keren <tuk tuk tuk tuk tuk> Wih to, uh, lagi Wow Ajih, vokalnya bagus guys Vokalnya bagus guys Wow Ini gue denger-dengar kayak Produksi-produksi ini guys ya, Republik Cinta guys Ini kayak lagu-lagu Ahmad Dhani Kayak lagu apa Sudah Dead, dead, do de do Gitu gitar Riff gitar ya guys Anjir keren Song gitarnya manis banget Ini gitar take dua kali guys Ini bukan di copy paste guys Tapi emang take dua kali Jadi dapet uh, stereo feel dari gitar itu dapet lagi Kayak shift guys Vokalnya gue suka deh guys Asli Oh keren Duh manis ya guys ya Disini keren-keren. Style-nya enak motor gitu ya. Wow. Backing vokal juga ngisi banget guys ya. maksudnya setelah vokal lead vokal yang mati masuk backing vokal itu suka banget ya semen seperti itu. Apa gak gak sangat rapi gitu guys. itu ada, ada apa update di guys tik tik kayak hi hat cuman bener-bener di, ditekan gitu guys tik tik ya itu sampel sih tik tik tik tik itu suka banget katru banget di mix us uh, bahasasin scene kayak begini guys aduh luluh gua basa anu digabung sama synth base ya Tapi bentuk-bentuk beat yang apa uh, detak jantung gini guys tuh gak pernah gagal sih guys ya itu ke pompa banget kita punya jantung duk, duk, duk, ya kan uh, seperempat diambil snare di dua 4 itu gak pernah gagal guys Dan hi-hat selalu dihitungan hitungan N nya guys ya One N to N, three N, four N Itu enak banget guys N, N, N Wuh, detail yang gitu nih Oh gila serius, nih rapi banget guys, komposisinya, aransemennya rapi banget, bagus banget. Ooooooh, reverse lagi, damn, damn. Oh. Di AP, Ih jarang-jarang gue denger aransemen, gue puas gitu guys, komplit gitu. Pernah gak sih kalian denger uh, sebuah lagu guys ya? Terus kayak, aduh coba ditambahin ini, coba ditambahin itu. ya yep, Ini untuk orang si produser sih guys. Ini menurut gue kayak, kayak cukup gitu guys. Gak ada yang kurang guys. Aduh gak hang lagi ya ampun dah. Nah. Itu ada pet yang, yang sembunyi di belakang tuh guys. Pet. Ngambil-ngambil voicing, voicing chord di situ, guys. Gila, manis sih, asli. Coba nih, abis ini ke mana lagi nih, guys. Oke, okay, drop ya. Wah, manis. Gue gak tau nih, backing vocal di CMA juga apa enggak, guys. Ya, tapi ini komposisi bagus banget, voicingnya juga, guys, ya, chord chordnya. eh manis, geraknya manis banget guys, Woo. keren guys, asli, cocok lah ya baju mod, pakai kostum ini ada motor begitu guys, musiknya juga yang laki banget gitu guys, laki, asik sih. riff juga bagus guys ya, perpindahan antara masing-masing chord itu dibikin jalan gitu guys ya ya itu voicing-voicing kayak diatonic major chord sih guys tapi manis banget, di asik <tuneladım> ini lagu jadi jalannya bagus banget guys Woo! kayak era, era Bon Jovi dong guys. Ya, gak sih guys, iya gak sih? Cuman, beatnya itu lebih mode, di modernisasi, Gitu loh, guys. Ah. Keren sih, dapet sebagainya, guys. Keren, keren, asli ini keren wow ini banyak lagunya nih guys, ini gue kayaknya gak sabar, gue bakal nge juga nih guys tapi yang pasti nih guys, nih rada baru nih guys, nih, gue denger Woods nuansanya, beatnya tuh lebih 80s, 90s gitu guys ya, cuman modern banget vokalnya itu gue suka banget guys, pengambilan backing vokalnya, ar vokal arrangement lah guys ya semuanya ad dan segala macam, ini musik sebenarnya simpel guys ya, cuman permainan-permainan riff-riff gitar tuh yang gimana cuman diproduksi di, di, di dengan sound yang bagus banget guys dengan beat yang bagus banget guys oke okay guys sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe chris sign out bye bye